Bangsa, kenapa sih, kenapa ada muka orang ini mulanjing gue di Instagram, di Twitter, di Tiktok, di YouTube, ada muka orang ini terus anjing males banget bangsat, jepretan dari uang pajak. <laughs> Halo guys, balik lagi sama gue Raffi di channel Raffi Kabiang Pastinya apa kabarnya hari ini? Seperti yang kalian lihat sendiri nah Jendela kamar gua Sudah mulai Terlihat mataharinya muncul gitu ya Udah mulai nggak hujan-hujan lagi Semoga kalian yang beraktivitas kerja Apapun itu, sekolah, kuliah Main-main aja terserah apapun itu Cuacanya semoga mendukung kalian beraktivitas ya Dan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 Twitter Twitter belakangan ini Twitter lagi ramai terus ya entah karena kasus apa kasus apa kasus apa terutama kasus pajak kemarin tuh lumayan rame sekali di Twitter ya sama baru banget kemarin kalau nggak salah di Twitter itu rame bukan kasus sih tapi pertandingan MU dan Liverpool dimana MU kalah 7-0 Ya sudah ya, kita nggak bisa bahas bola Oke, ini udah ada beberapa Yang Ini dia nih, ini. <laughs> Gue ngeliat ini aja udah lucu duluan nih Butuh referensi Drop hasil jepretan kamera belakang HP kalian dong Spill juga mereknya Kita lihat Ada apa aja nih <laughs> Tahan, tahan tahan ketawa dimulai Cuk. nah ini nggak bisa ketahan eh, nggak bisa ketahan ini mah, bentar bentar ini bukan saya yang ambil bukan foto saya juga tapi ini ip6 Kenapa harus disingkat-singkat sih kalau merek HP itu ya iPhone aja iPhone tuh nggak kepanjangan nggak kependekan ngapain disingkat-singkat ya ip6 <tuk> <Baksa>. <tuk> ini bukan saya yang ambil, bukan foto saya juga, tapi ini iPhone 6 saat ini siapa anjing gol? So, ternyata oke, kita next. Apalagi nih, aku belum bisa jepret bagus. Oke, kita lihat ini mah bagus, namanya Tong Anjay. Oh, dia mau ini, mau merendah untuk meninggi sepertinya ya bagus ini bagus bagus-bagus pertahankan lanjutkan kita next itu tadi keren ya Lampung tengah nih senggol dong kenapa anjing kenapa anjing aneh banget anjing copcan edit apa lagi lah tuh nggak maksud gue gini loh ya ini foto jalanan jelek banget kenapa captionnya Lampung Tengah nih, senggol dong. Bangsat, bangsat! <laughs> Ini ada bales-balesan nih, malah nih anjing di sini nih. Ini balesannya nih, Tan tanjung jabung timur, jambi senggol juga lah. Aneh-aneh, anjing aneh. Kenapa jadi pamer-pamer jalan jelek anjing? Apa udah kagak ada lagi? yang bisa dipamerkan bagus yang dibuat oleh pemerintah apa tidak ada masa ia tidak ada ada dong <laughs> kenapa harus senggol dong anjing kenapa senggol dong ini jadi ke semua lini ngapain sih anjing Duh, lihat Tuh dulu tuh tren untuk anda cindo apa coba Indonesia tuh trennya cindo anjing Xiaomi Note 7, Stasiun Pasar Senen Oke ini mah normal, belum ada lagi yang aneh-aneh Ini apa nih? Kalian spill foto bareng ayang, nggak penting anjing Iya, gue tahu lu punya ayang ya udah, nggak usah spill-spill anjing Kasian para jomblo, para... Para senam jari-senam jari -senam jari. <laughs> senam jari apa sih anjing? Iphone tujuh seri P AA satu dua delapan GB BH sembilan puluh delapan persen nominal tiga. Kenapa jadi jualan anjing? Bangsat anjing, kan? foto sama kamera lu, kamera HP. Kenapa jadi jualan anjing? s3 marketingnya jalan anjing anjing goblok ini apa nih ini pemandangan orang-orang main skateboard di pantai saat sunset Oh iya ini HP Oppo Oke okay. bagus-bagus keren-keren lanjutkan lanjutkan Redmi Note 11 Pro jalan Tanjung Surabaya keren belum ada yang lucu lagi nih mana nih cari yang lucu nih baksa kenapa sih kenapa ada muka orang ini mula anjing gue di Instagram di Twitter di tiktok di YouTube ada muka orang ini terus anjing males banget bangsa jepretan dari uang pajak <laughs> Bangsat, bapak mengatakan karena mem nih gua cuma ngebaca aja ya tanpa ada atensi apapun karena memek setitik rusak sekator pajak buat buat ini yang ih asli gus lu hati-hati legus lu, gus Udi nanyiin goblok. Anjir. ini meme kacau sih ini sih kacau sih. Barusan iseng di jalan. Ayy. Apa ini ceritanya the flash lewat apa gimana nih? <laughs> Oke okay, next, Sony Xperia XZ2. Emang Sony masih ada di Indonesia ya? kayaknya bukannya udah enggak ada Sony di Indonesia bagus tapi fotonya iya bagus gua bukan cara yang bagus di sini teman-teman kita cari yang lucu-lucu dan menarik ya guys ya ah maksud nih lagi halo Ayang aku kirim pub buat kamu <laughs> ada mau klik jangan-jangan bahaya nggak boleh itu nggak boleh guys nggak boleh nggak boleh Samsung A11 pengen upgrade tapi pengen mudik juga ini bukannya motor gimana jadi Samsung A11 sih anjing terserah udah nggak ngerti gue nih Gambar satu ini kayaknya karena kepencet pas lagi jalan deh nggak penting nggak penting Oke kita next kebetulan disuruh motor sama teman kerja yang lagi ultah. nggak penting juga kita next 13 promil. Promil, promil rokok anjing. Kenapa promil? 13 promil anjing. Ini apa nih? Samsung A04s. Iya. <tuh. tuh. tuh>. Kan anjing unik-unik banget anjing. S21 Ultra, FT token listrik habis gini loh maksud gua kan HP ada flashnya juga kenapa nggak dipakai flashnya kena oh, pas token habis berarti HP-nya dia habis juga apa gimana tuh gelap semuanya gelap nggak ada apa-apa anjing ngapain lu spill spill kalau gelap begitu doang bangsat bangsat Redmi Note 8 pakai di pakai di iniin lagi disamarin lagi wajahnya kan gue mau lihat cantik ya Oke, nggak ada lagi nih yang menarik Segitu doang masa Ada dong, ada dong, ada dong Mana nih aduh, duh, duh, duh, duh. Biasanya kan kacau-kacau nih Twitter oh, Aduh, anjing ada lagi nih Bangset Ini ibu-ibu Udah beberapa kali nih dia nih kelakuannya begini nih Tapi udah sempat ke polisi juga kalau nggak salah Tapi tetap aja begini-begini lagi nih dia nih opo dengan tongsisnya bangsa lengkap dengan tongsis anjing spill gak tuh di spill tuh semua tuh entah apalah yang ada di kepikirannya ini ya dia di dalam mobil sini ya dia mau pamer mobilnya juga kali mau spill mobilnya juga kali terserah lah ya oke kita cari lagi ah ini bagus nih Nokia dan kopinya gokil Gokil, Nokia dan kopinya, kopinya nggak di spill mas, kopinya apa nih? Kopi Good Day, kopi indokape apa Kapal Api? ada <laughs> ah, udah nggak ada lagi nih, ada yang menarik lagi nih. Anjing apa nih? Samsung Galaxy V <laughs> V Plus. <laughs> Ini bapaknya siapa bangset? Gue makin kesini tuh Gue makin mikir kayak Ini bapak-bapak ini Dia Foto kayak gini terus kesebar Dia malu gak ya Anak dan keluarganya tuh gimana Gak mungkin dari semua bapak-bapak ini Gak berkeluarga kan Pasti ada yang punya keluarga Punya anak Punya istri Iya kan Linting mematikan Apa ini anjing Linting mematikan ini der snack lonte btw motonya pakai HP redmi bangsek lote anjing kenapa lonte Nggak ada n anjing oke segitu aja berarti ya segitu aja reaction kita hari ini gimana menurut kalian mana